Aku benci padamu Sedangkan bibir ini tak pandai bicara Karena ku tahu cintaku sulit sehati orang siapa? Ya Jadi Sunyinya malam ini, sesungguhnya hati ini, mengapa ini harus terjadi? Biarlah, biarlah aku tanggung sendiri yang ku tahu. Ku sendiri yang ku tahu cinta.